Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada Selamat datang dan bergabung kembali Di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia pastinya dari idola Kesayangan kita Lesti Dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasi yang tujuannya agar channel ini terus berkembang, untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky. Bilang baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi Menjelang Siang. Hari ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Alhamdulillah. Single Bunda Lesti Sekali seumur hidup Official musik video Sudah tembus di angka 43 juta viewers Masya Allah banget ya Alhamdulillah 43 juta viewers Semangat terus untuk warga Konoha Streaming lagu Sekali seumur hidup Mudah-mudahan ya karya-karya Bunda Lesti kejora semakin booming Dan semakin banyak Diminati oleh semua orang Amin kita patut bersyukur ya alhamdulillah begitu banyak dukungan yang diberikan untuk Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga persahabat ya, alhamdulillah juga nih ada kabar yang sangat membanggakan. Di nominasi Female Singer of the Year Bunda Lesti menyalip Liudra. Keren banget Bunda Lesti sudah berada di urutan pertama untuk voting sementara. Pertahankan ya untuk semuanya, mudah-mudahan kita semakin kompak dan solid dukung karya bunda Lesti. Jangan lupa juga votingnya tiap 5 menit sekali ya. Yuk sama-sama semangat support dan buktikan bahwa warga Konoha makin solid untuk mendukung karya-karya seorang lesti kecora. Dan berikutnya juga bersahabat dan ada vitamin tipis-tipis ya dari Papa B. Ini Masya Allah banget ya Jangan tanya ini video kapan Pasti kalian sudah tahu banget ya Untuk video ini Video ini adalah video lama Saat Papa B main sepak bola Bersama tim Marwa FC Tapi kita melihat ya Papa Bilar begitu bahagia Dengan tim Marwa FC Mudah-mudahan Papa B istiqomah dan semoga persahabatnya Bapak Bilar ke depannya menjadi pribadi Yang lebih baik, hanya doa Yang selalu kita berikan Doa-doa baik untuk Idola kesayangan kita Disimak juga persahabatnya Kalimat caption yang dituliskan oleh Akun apartemen Bintaro buat Dede Nongol tipis-tipis Dululah ya, kayak isi dompet Apartemen vitamin lama Ke persahabatnya, jangan sampai Salah, ini adalah vitamin lama Video lama saat Bapak B Main sepak bola bareng tim Marwah FC. Kemudian juga bersahabat, ya, banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun ekal 0724 mengatakan, "Ini sudah lingkungan yang paling bener untuk lupa Pak Bill. Semoga istiqomah ya, Amin. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan, Pak Bill selalu istiqomah dan selalu menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya Kemudian perusahaan disimbang juga ada informasi dari akun lawan Oscar Aying untuk para sahabat yang berada di kota Bandung tepatnya di Cwiday, persahabat ya di sini ada diskon weekday November persahabat ya tanggal 20, ini tentunya diskonnya 20%. Buruan ada beberapa slot lagi tuh persahabat ya, yuk yang berada di Cwiday di kota Bandung. Ini lagi diskon banget nih weekday persahabatnya di bulan November Dan mudah mudahan saja bunda Lesti juga persahabatnya bisa mampir ke Ciwidey ya Kita tentunya selalu menunggu kejutan dan pastinya vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik Kabar terbaru dan pastinya kabar spesial dari Lesti dan Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.